kreatif energi and chronic pain relief bye Oke okay, kita play ya Panda ini terserah mantap juga ini ya Halo guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabi yang pastinya Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat, baik-baik aja Tidak ingin meninggal, tidak ingin bunuh diri, tidak ingin yang aneh-aneh Enggak lah ya, semoga jangan jangan sampai jauhin hal-hal seperti itu yang negatif-negatif Mari tertawa bersama saya, nonton video reaction Langsung aja kita meluncur ke videonya tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, comment, subscribe dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang, biar followers gue banyak dan gue jadi selebgram, biar gue jadi apalagi ya youtuber, tiktoker, tak nah, apalah terserah lah ya. Oke langsung aja kita reaction oke ini dia Instagram gua Rafiqa the score kalian boleh banget nih di follow kalian bisa tandain gua video-video konyol DM gua video-video konyol berita-berita konyol yang pengen kalian gua reaction kalian gua pengen reaction gimana sih requestan kalian lah intinya gitu lah ya oke ini followers gua masih dikit nih yuk bantuin gue biar gue jadi selebgram biar gue jadi youtuber tiktoker apapun itulah ya biar gue terkenal dan banyak uang nggak penting buat anjing biar gue bisa halo guys biar gue jadi itu no kayak Anya Geraldine atau siapa siapalah gitu Raffi Ahmad gitu Raffi aja udah Ahmadnya enggak sih ya <gsecond> bacot, bat, bacot, bacot! Ini udah ada beberapa video yang sudah gua tandai untuk gua reaction. Ya, kita mulai dari atas atau dari bawah nih. Enaknya enaknya dari bawah dulu kali ya. Lucu kayaknya nih. Oke, bentar naik gunung ngajak pacar. X naik gunung ngajak emak. Checklist, checklist ini bukan The제ik ya Ini checklist maksudnya. <garten> Oke kita play. Bang, mainstream bawa cewek, bawa emak dong tuh. gokil. Bang, mainstream bawa pacar ke gunung mainstream guys katanya mainstream untuk kalian yang bawa ceweknya ke gunung kalian mainstream coba dong sekali-sekali tiru abang ini ini patut sekali dicontoh dan ditiru anjing sumpah gue pengen lagi kayak gini ya Oh enggak ya Mak gue ya gunung mana gitu yang yang yang yang santai-santai aja tapi keluar Ya, satu nih ya. Kelebihannya kalian mengajak ibu kalian ke gunung. Tidak akan dicariin, pasti dong. Kedua, kalian bisa dimasakin, coy. Ketiga, kalian bisa bikin konten aneh kayak gini nih. Ini termasuk aneh anjir. Masa ngajak emak ke gunung? Apa dulu mamanya adalah pembina pramuka. <laughs> Jadi, naik gunung udah biasa. Ah, naik gunung mah. Gue dari, aloh belum lahir, gue udah naik gunung Masih ngomong gitu kalau orang tua ya <laughs> Tapi sumpah keren banget ini abang ya Jejak pendaki official, ini kayaknya repost ya gua gak tahu nama abangnya siapa Tapi abangnya dan ibunya keren banget sumpah Gokil kalian Orang tua dan anak yang sangat-sangat gokil Bukan soal susah, gampang, malu, apalah itu Tapi story memory-nya yang gak bisa dibeli pake duit segaban Nih. memorinya sebelum amit-amit ibu kalian dengar ada kalian punya kenangan-kenangan manis Iya enggak sih ngajak ibu kalian ke gunung kalian bisa tuh mengingat-mengingat itu momen itu Cep. gokil gue pengen lagi jadinya apa susahnya nulis yang betul sama daripada SMA mana sih mana sih mana sih Naik gunung ngajak pacar, naik gunung ngajak emak. Manis sih, manis sih, manis sih yang dimaksud anjing. Gua ketemu bangsat. Di mana lu lu. Oh anjing di sini. <laughs> naik gunung SMA emak apaan ya? Iya sih. Tinggal tampil huruf A doang anjing. Oke okay, next, nggak penting. Walah, walah, walah. Kenapa ini dari Arab, anjing? Look at Dick, ah, look at Dick nggak tuh. Maaf, maaf, maaf, salah. Look at the kids, move, it's creative. Hey, hey. Kenapa ibunya udah tahu di situ anaknya lagi main air, pasti licin dong kenapa dia ikutan lari dan jatuh akhirnya kan udah gitu pakai daster lagi gimana coba mungkin saking kalau orang udah panik tuh apa aja dilakuin gitu ya lari lari lari tapi lucu sih <tapi <tapi> pas jatuh ini nih upin ipin jatuhin lucu nih Set slow motion anjing et et et wah <tapi> eh Oke, okay, lucu itu lucu, tapi masih biasa aja. Lucunya, oke, okay, kita next. Apalagi yang lucu, ini gue mau bacain komentar bahasa Arab gue gak paham, cuy. Oke, okay, kita next aja ya. Lagi-lagi dari luar Indonesia, gue coba baca ini ya. Captionnya: "Kueles Parechem, apa Parece". Ini baca ini Parese, Paresemi, Cuetito. Entah awal, gua gue gak paham ini anjing, artinya apa nih? Oh, kita play. Bangsat gas 3 kilo anjing. Gue anjing anjing. gak tau mungkin ini 2023 tahun baru kali ya. Pakai pakai petasan mainstream, kembang api mainstream, pakai gas 3 kilo anjing. Ini kalau di Indonesia ada tulisannya khusus orang miskin atau khusus rakyat miskin pokoknya ada miskin-miskinnya dah <laughs> di meledakin anjing, bubruk banget ya anjing. Idenya dari mana sih bangsat orang-orang luar ya kalau bikin bikin video iseng kayak gini ya anjing des 3 kilo diledakin lah, entah apalah anjing aneh-aneh anjing. Ini lebih ke mengerikan sih daripada lucu. Lucunya ada, tapi lebih ke mengerikan aja sih lucunya itu. <laughs> kita nggak usah bacain komentar yang nggak ngerti anjing. Oke kita next. Oh. Tar apa nih? Mana di depan banyak cowok lagi? Malunya sampai lulus? lu cuma tajing anjing, anjing. anjing, anjing. Cuk, sekali lagi sekali lagi ya dulu cukup pikir video-video estetik sama-sama nabrak cowok sama cewek atau apa gitu tuh ternyata bung <laughs> ah anjing nawrak tiang bangsat lagi ngapain lu ngeliatin temen lu ngevideoin anjing lu ngapain ngeliatin temen lu megang HP videoin ngapain gitu lu takut apa lu oke pake... lu emang lagi ngapain gitu sampai malu sampai lu ngeliatin gini se-tank so, pas banget depannya cowok-cowok seolah -cowo lagi anjing tuh malu banget sih anjing di di diviralin ke Instagram itu sampai dia punya anak videonya pasti masih ada anjing bukan sampai lulus tapi sampai sekarang bahwa wow, karena ada viral iya sih benar kan lah dulu pas SMP jidat gue malah nabrak tiang listrik sampai kejengkang dan dilihat satu angkatan sama guru-guru pas jalan sehat hari Jumat tuh gue inget banget sampai sekarang dan malunya sampai sekarang sakitnya enggak seberapa tapi malunya sampai sekarang padahal dah 8 tahun yang lalu kejadiannya mana belakangan gue pas itu keras gue lagi Pas itu keras gue lagi sempat bodo amat anjing, keras-keras itu harus kayak gebetan gitu kali ya mbaknya masih mending tidak di video mbak yang ini di video kan sampai anaknya tumbuh dewasa dia bisa tahu itu mamanya anjing malu malu malu Oke kita next apa nih apa nih santuy korban dikira tewas di dasar jurang korban ternyata bersantai di rumahnya what the pantesan anjing soalnya what the fuck shit what the fuck shit enggak <laughs> kenapa bisa misinformasi seperti ini korban dikerat tewas di dasar jurang korban ternyata bersantai di rumahnya <laughs> ini siapa yang ngasih informasi anjing siapa yang ngasih informasi dan dia pasti kaget lagi nyantai nonton tv atau enggak lagi makan ada orang-orang rame datang ke rumahnya, nanyain dia lalu katanya nyebur ke jurang. Apaan sih orang gue lagi di rumah gue belum. Gue nggak kebayang sih percakapan apa sih ini. Terus ini dia di yang beneran terjun ke jurang tuh kayak gimana gitu rasanya ya. Anjing gue udah coba capek nyari internetnya dia enak-enakan di rumah bang. Oke, okay, kita next. Lagi-lagi dari luar Indonesia. Creative Energy and Chronic Pineal relief by. Oke, okay, kita play ya. Panda ini terserah Mantap juga ini, ya! Mantap, ya, lu! bukan lu! Enggak, gue lagi berusaha mikir nenek lagi kok tiba-tiba ini kok tiba-tiba badannya jadi bagus anjing. Ah, ini mau bukan dia pasti anaknya anjing atau nggak cucunya ya kan? Ini nih gue mau lihat oh nggak bukan benar ini anaknya. Anjing. Tahu siapanya gitu kali. Ini masih muda banget tuh lihat tuh ini lehernya yang gue perhatiin. Ini lehernya tuh udah keriput, wajahnya sudah keriput. Ini sudah kendur pastikan Tiba-tiba tuh tangannya lehernya tiba-tiba jadi bagus enggak, enggak ini bohong sekali bangsat bohong sekali atau itu tadi yang nenek-nenek pakai efek who knows Oke okay, segitu aja video kali ini